Nah guys, kali ini kita film MCL Gue bakal ngasih tau cara main di bawah 10 menit Sampilas. Kalian lihat aja ya Di bawah 10 menit pakai taktik yang enak banget Please Kita first pick lagi nih, Benata aja ya Jan, biasa Biasa final MCL gue kutukan ya Eh, Nata, ya. Nata lanjut Nah, kita Benata aja nih guys Gue ikut MCL dua kali Baru dua kali yang pertama finalnya ketemu Evo Singapura, yang kedua DC uh Singapura. Evo Singapura, kok bisa ketemu Regu nih? Bisa co, sekarang aku, aku. Hmm. Dia Dia aku Bisa, bisa. Kali ini bisa, kita menang ya. Pakai taktik kayak bena, tadi aja. Pasti menang. apa? aja kaja, kejo. Nah, di sini gue bakal pakai Kan dia lagi overboard. Iya dia lagi overboard. Okay Naikin aja, aja kacanya. Kaja. kita ambil, stop, stop. Jauh, lagi. Kita ambil jauh Karena kita bakal main kita, kita bakal main ke taktiknya tadi kan? Mid main lagi, main iya, iya, terus, Cok 5 oh, iya. mid, main 5 mid dulu Menit 1, langsung rusuh buff biru Baru kita main char kaya biasa Disitu early nya musuh udah pasti kalah Habis itu menit dua, lima an balik lagi Cok Menit 2.50an ke <tuk> buff bit biru lagi, iya <tuk> kamu deh, semua kalian <tuk> <tuk> Your team is banning. Ben ini ya? Iya. Yeah. Yeah. Fighter bisa sih kalau nguin atau tengah lagi. Berarti kita yang first pick apa dia? Oh dia dia first pick poinnya. Ben hari kali? Enggak jelas banget. Ben Silvana kali. Silvana boleh sih. Taruh taruh. Atau Chow? lance cow dia ya, kan cocok. Sama gua juga, gua juga feeling gocoy. Noh cow ofliner sekarang lagi kuat lagi kuat-kuatnya ya. Enak banget cow ofliner. Cowet, cowet lebih troll oh, zero. Kiru baca-baca ya, sih di. Ada Bruno, ada population, Pak, ada ganker. DBN-nya link lo. Semi atau hari ini enak, kan? Enak, kan? Uh, ya. uh, sabar, sabar. Ya, buat buat rusul, lebih enak, ya? Oke, okay, bet. <tuk> udah terserah, Alam, udah lumit, <tuk> pikiran ini sih. Oh, ini aja, cok. <tuk> Begini, tidak ada yang Aduh Ras lagi ya tadi ya Klik aja Klik si usah coba kan rencana beliin gue ya? tuh yan ntar kalo udah kerja, nah, ya asik lu eh, saya gak emang ya Allah, bekas main bawah kemarin apaan jan, buat apa? yaa ya, kok yang belum nyek? dia pake atasnya iya gak apa-apa bisa-bisa main kimisya Bener dah kutukan final MCL Iya kutukan Yang si Aung mitiknya nyalan-nyalan Lu udah 1000 berapa itu? Sudah besar Gue setengahnya aja belum Lu disini dulu ya biar gak tauan ya Iya ya tau gue jemput seter dulu sama kajak tuh nah di sini kita bakal main taktik buat enak nih menang MCL nih, semoga aja bisa berhasil. nah ini lihat nih guys, mati, mati nih, mati. nah langsung rusuh nih, nih nih, langsung rusuh Ini gua, gua cover iya, <tulah> <tulah> ya, gua cover gua cover gua cover gua cover gua cover gua cover gua cover gua cover gua cover gua cover Musuhnya kalau kayak gini kita lihat musuhnya sakitan mana kayaknya pelawal awal bakal sakitan maginya sih, gua langsung buat maju patu Magic Crisis maju. Tegang resi kan? Gua bantu mit, gua bantu mit. Oh iya, oh iya, ada bantai, bantai. Enggak, udah, udah lepas, udah lepas. Mit udah, udah lepas kuat. Aldusya missing ya? Kayaknya di dalam tower deh, oh enggak, enggak, oh ini nih gangguin aja farming ya, alusnya tadi itu. Nah, itu? Siapa, siapa ya? Mak, pakai bagaimana nih? Oh, pakai Marsh, item. Wah, gabungan naik lagi, pakai nih, 30 detik lagi ya. Iya, yeah. iya. Bantu, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mau aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Dia udah ulti. Dia udah ulti. Gue salah tarik aja nge. Sorry sorry. Sorry sorry sorry. Gue salah tarik. Keren aja sekali? ke mid tuh. Aduh. Keren juga. Gue juga udah ulti. Belom, belom Oh, betul Ganteng gua sayang Buff kita gua singkat ya, mau oh, diambil nih Ah, oh, dia ambilnya Lamain cek ga bisa Kalo mau mah ambil ya, ya. Lamain, oh, dapet, ambil ya. Ini komer Ada lagi ya? Oh, eh, ada Gue jauh, jauh, jauh Sama sama, makanya main cepet, eh. ada flicker gak? Ada Ada, ada, G G -g gua ada. Gue ada, gue ada. Gak gue buang ya, flickernya masih ada. Ulti gue masih ada juga nih nih, masih nih. Dia ulti gue loh. Dia ulti gue loh. Bisa tuh. Nice. Nih masukin nih. jalan langsung bawah atas ya. Mar, eh Tom, mid menilu clear. Belum oh, buff dia, buff dia, buff dia. masih tuh, Langsung ke buff dia aja ya? Udah diambil? Oh, belum, belum Lo masih di mid kok anjing ada ulti <laughs> Sorry, sorry Ayo. Nice. mau Ayo. Ayo. Ayo. Oke nice. ya Oke MPL season 4 Kufrayan ya, ya tiba -tiba. masih oh, tuh, tuh tuh Aus lelay, Aus lelay. Aus Nice Gak mati lagi Mau ulti Kita dulu ya nice nice, nice. Oh, udah kayak gini udah enak ya. Kelulu udah pada menang atas lu, bawah uh, tengah. Iya, gue oke-oke. Tinggal kita main main aman aja selama kalian enggak blunder kita udah pasti menang. Ya. Yang tinggal berapa? ya? Udah i masih 110 sih gua. Gua 35 lu pada kena. <tuk> lu pada kenapa? gue tarik ya? Sama ulti, ada ulti flicker Mau gue tarik siapa yang pilihan? Siapa yang? Siapa aja? MM-nya dong Ih, Gila, kaja gue tuh Gila banget loh Ayol. Ini udah pasti Halo oh, loh Final MCL ke cetek gini loh. Ini kita 3 game di bawah 10 menit loh. Ini gila kok. For... Gue ada ulti kok. <tuk> Ini N aja lah. Aduh gue mati, pakai mati segala. Taur aja ya, kasih tau ya. Hidup Jokowi. <tuk> Let's go. Nah, itu dia tuh, guys. Lihat kan? Kalau kalian pakai taktik itu, di lima mid, pakai jauh lempar, sep, mati. Langsung ke, lupa gimana early. Itu taktiknya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. kasih semuanya.